Hari ini tanggal 1 Oktober 2022 Pertempatan di hari Sabtu Keluarga besar Astro Mengadakan acara kumpul-kumpul sekaligus arisan Yang biasanya kita laksanakan dari rumah ke rumah Nah hari ini spesial banget Kita mengadakan acara ketemuan ini di Villa Bata Merah mereka benuk-benuk nah, Ini saudara-saudara satu persatu sudah mulai datang. Kita di sini. Mudah-mudahan dengan acara ini, keluarga Astro bertambah rukun, bertambah buyuk. Nah, Nia, kerja mana mana sekarang? Di Jakarta, di Maraja Pesek. Oh, oke. Okay. Bagian sudah datang tokoh-tokoh uh, Astro, mas, okay. demangan. Astro Demangan. Kita kenalin satu-satu ya yang paling depan paling ganteng. Wae mantap. Uh, Cipana, uh, ini siapa oh. <tuk> yeah. okay. nah. nih mas, nah oh mas? Mas Tiono. Oke, <tuk> Mas <tuk> Adi. <Mas blue. tuk> <Mas tuk> <blue. tuk> ini Mas Dum, namanya. Mas Dum. Mas Dum. Mas Dum. Ini Bahwa Kino. Bahwa Kino. Bukan sekarang di Bekasi. Oke kasih. Anak Oh, ya ya ya. ini kita lagi nongkrong nongkrong nih, Mas Santo nih. Uh, ini anak-anaknya udah dateng juga. Bu, ini Nyonya-nyonya tadi dateng langsung suruh sarapan nih, Bude. Pakdi Padi Kusmo. <laughs> pokoknya orang-orang tahu beres oh, semua panitia ya untuk dari kita untuk kita oleh kita chefnya nah, juga udah ada di sini ini uh, makanannya ada jengkol ada sambal lombok hijau Sambal oseng oh, nah oseng oh, nih mbak Yanti ini bawa apa nih waduh semua dibawa nih dari Bekasi nih aduh ini kamar kamarnya Kamar kita naik ke atas, ya. Coba kita lihat naik ke atas. Oh, ini ada holen. Oh, ini kamar masih kosong, Mas. Selesai, oke. Iya, listriknya okay. yeah. <susur> <gur> mati. <tun> <tun> kawan binatang baca ya, kalau gak bisa bisa pas oke tapi kocong. oke salah satu kegiatan dua kata nyetir nyetir kurang lepat dua kata <mari> umat, umat pas, mat tangan. halo, lagi apa ya? Saya nggak bisa video, video. yeah <laughs> <laughs> H <laughs> 식으로 wow. Kita lari di... Tak oh, sudah belum renahnya. Sudah belum renahnya.